Sabtu itu kalian progress tes ya. Jadi teman-teman saya harap kalian datang karena itu akan membahas progres kalian selama setengah periode ini bagaimana. Setelah itu nanti kalian coba rapat sama ini ya rapat di kelas. Kira-kira minggu depan itu mau mau libur libur dulu menjelang Lebaran atau mau ini mau off dulu sekalian. Karena kan pas ya pas pas apa pas pertengahan ini. Jadi kalau mau dilanjut setelah Lebaran gitu ya monggo. Tapi kalau minggu depan masih inget, masih pengen juga monggo silahkan. Jadi kalian dirapatkan aja di kelas, gitu ya, di, di grup WA. Enaknya bagaimana? Soalnya kita ngikut aja sih. Saya takutnya karena karena minggu depan itu sudah persiapan lebaran, jadi ada yang mudik atau bagaimana gitu ya. Mungkin sudah ada di kampung gitu, udah nggak ada nggak ada jaringan gitu. Makanya kalau begitu lebih baik kita sambung setelah setelah lebaran saja. Itu, ya. itu nanti ya, nanti jadi jadi pertimbangan Mbak ya Mbak ya. Mbak Gina, Mbak Sri ya. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, kita, di sini ada ini ya, ada Bu, ada Bu ini, ada punyanya Bu Emi sama punyanya Pak Ainal. Tapi yang masuk baru Pak Ainal, jadi saya bahas Pak Ainal dulu ya. Untuk Pak Weli sama Pak Gunadi, silakan ya, di, di chat ya. Pak, oh. ya, ini saya. saya. nanti isul isul Iya, kenapa Pak Weli halo? Kenapa Pak? Ini tugas saya Pak. Ini kolom di kolom ya. Pak. Yang uh, yang di... tadi saya WA yang saya WA oh. itu ini Pak. Ini oh, itu Pak Weli ya. Oh, I see, I see. Tak pikir Pak Ainal, sorry ya. Nomornya ini. Nomornya ketuker, mohon maaf ya. Oh. Oke, okay, sorry sorry ya. Oke, okay, ini punya Pak Pak Willy ya. Oke, okay, silahkan ini Pak Welly ya. Oke, okay, okay. sorry ya ketuker ya. Final uh, saya tunggu ya sama Pak Gunadi ya. Kalaupun ini nanti di WA di apa di, di, di ini nggak apa-apa. Tapi yang jelas ya, nanti saya akan reviewnya via WA aja gitu kalau okay, gitu. Oke, saya bahas Pak Welly dulu ya. Nah kita bahas dari segi yang paling paling ini karena ini bahasnya sudah paragraf jadi seperti ini ya bentuknya ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah di level ini, jadi kalau nulis itu seperti ini, bukan lagi kalimat lagi. Kalau kemarin kan di level elementary kan masih kalimat gitu aja ya. Nah sekarang bentuknya itu lebih, lebih padat. Soalnya nanti kalau di level atas, itu kalian sudah saya ajarkan menulis teks. Jadi kayak misalkan Pak Gunadi pengen nulis di kumparan atau di apa di, apa di di kompas yang itu, itu juga nanti kan pakai, pakai modelnya narasi, toh. Bukan, bukan paragraf. Oke, okay, let's do this, shall we? Uh, Oke, okay. uh, ini punya Pak Willy ya, berarti ya? Iya yeah, pak. Ya, yeah, sorry ya Pak ya, I, I, I, I have mistaken you with other, other ini. Karena tadi ada banyak yang yes. ini, banyak WA. Yes. Ya, karena tadi saya ini ya, apa buru-buru jadi nggak lihat. Oke, okay, ini punya Pak Willy. Oke, okay. perhatikan teman-teman ya, it's very good sentence, but let's see. Kita coba kita dalami satu-satu ya. Untuk teman-teman yang di sini belum silakan mengerjakan kalaupun tidak ada waktu untuk hari ini ya kalian perhatikan saja dulu ya berarti kalian tidak tidak dapat review dari saya dalam konteks ini dalam konteks langsung ya mungkin cuma wa aja nanti ya saya juga tidak bisa memaksa karena ini kan cuma les ya jadi yang pengen belajar aja maksudnya yang yang apa yang yang yang ingin aja saya cingin. Kalau nggak ini ya pasif nggak apa-apa gitu. Tetap pasif kan juga juga belajar kan. Cuma ya nggak bisa dapat efek langsung. Oke, okay, kita mulai jadi Pak Weli ya. The traffic around my neighborhood is very busy, especially in the morning and evening. Oke, okay, this is very good sentence ya. Yeah? Oke, okay, good, correct. Oke, okay, jadi seperti ini ya maksud saya ya. Jadi kalau misalkan kalian diminta untuk mengerjakan apa? Mengerjakan Uh, kemarin membuat perumpamaan ya, jadi itu enggak langsung yang if, blah, blah, blah, itu enggak jadi pelan-pelan dulu, jadi dibuka dulu kalimatnya seperti ini, bagus sekali this causes oke, okay, Pak Willy kalau this itu sebenarnya boleh ya Pak cuma lebih bagusnya itu kalau ini Pak ada nounnya Pak this itu jangan diberdiri di sendirikan kira-kira apa ya, this apa Pak hmm. This nya itu apa kira-kira? Di sanding. Kalau dis seperti ini tuh berdiri sendiri ya. Coba di, di ini pak, dikasih kata benda pak. Kira-kira okay. kalau traffic around my neighborhood is very busy, especially in the morning and evening itu, kira-kira apa itu? What is that? This situ, eh? Okay. This situation atau this condition boleh? Okay. Can be put ya. Diksinya sama dalam konteks ini. Diksinya sama. This condition causes traffic conjunction. Apa pak ini maksudnya? What, what does it mean conjunction? Para saya lihat, traffic conjunction itu dengan traffic jam ya, pak? Iya, uh, lebih tepatnya traffic jam gitu aja, pak. Ya. Traffic jam itu bahasa yang wajar, pak. Jadi, enggak, enggak perlu pakai conjunction. Malah kesannya itu malah ini, pak. malah kayak... Berat sekali gitu ya bahasanya, jadi malah jarang digunakan. Lebih tepatnya, pakai ini aja: traffic jam. Jam itu macet ya, jadi kalau kalian punya printer, itu printernya ngejam gitu kan ya? Jam itu artinya macet ya? Hmm. kalau misalkan... eh, apalagi misalkan... alatnya ngejam, ada setrikanya ngejam atau... apa mixernya ngejam? Jam itu artinya macet. Air pollution, oke. Okay. Oh ya, yeah. pak ini British ya, saya lupa. Air pollution, the noise, uh, the sound from vehicles, oke. Okay, ini sampai sini ya. Cause the table chair. So and noise. Kira-kira uh, kurang adjektif pak ini pak. Akan bagus kalau ditambah adjektif pak. Noise-nya ini dikasih adjektif. Kira-kira apa adjektif yang tepat? Uh, noise, noise, noise. Uh. Noise itu kan suara ya. Dikasih yang adjektif, Pak, yang kira-kira membuat menekankan itu tidak nyaman. Bising, adjektif coba. Ayo, ayo, adjektif apa yang bisa melengkapi makna dari noise ini supaya menekankan bahwa itu mengganggu? Gitu uh, uh, satu lagi, ada lain selain annoying. Serius, apa, Pak? Serius nih, serius nih. Noise, serius noise. noise itu agak aneh, Pak. Serius berarti ya suara yang serius. Gitu. No, no, no. Uh, ini kan men menekankan bahwa suaranya itu mengganggu, gitu. Wes, mengganggu itu bahasa Inggrisnya apa? wes? lebih tepatnya gini: Disturb, disturbing noise. Jadi suara yang meng mengganggu, hmm. disturbing. Nah, iya. Jadi, maksud saya adalah kalian coba, kalau menulis itu bermain dengan adjektif maupun dengan apa uh, adverb. Ini kan bisa kayak gini ya, ini kan bisa toh. This situation uh, and condition significantly cause traffic, traffic jam, yeah, air pollution, and disturbing. Noise. noise, kan bagus kan kalimatnya itu jadi kayak apa ya kayak padat jelas gitu loh Jadi kalian nggak perlu buat kalimat yang panjang ya, tapi kalimatnya itu tinggal simple aja tapi jelas. Nah ini Pak Willy nih ya terpental ya. Oke, kita nunggu dulu supaya balik ya. Saya ini dulu ya Pak Inal halo Pak. Ya Pak. Pak Inal, sehat. Sehat, nah, ya, sehat. Ya, alhamdulillah ya. <laughs> Alhamdulillah, ya Pak. Ainal ini ya. Kalau ada pertanyaan, silakan, Pak. Ya, kemarin Bapak nggak masuk. Nanti, kalau ada pertanyaan, tanya aja. Pokoknya, ya, siapa siap. sambil ini aja, sambil ngopi, sambil nyemil. Silakan, ya, nyantai aja. Pokoknya, ini nanti sampai jam 10, Pak. Ya, enggak, enggak akan lama. Halo, Oke. halo, Pak. Saya. <laughs> ya, sama, ya, saya, saya, saya tadi juga sore itu sering terpental, mungkin jaringan. Oke okay, Pak, ingat Pak Willi ya, Pak Inal, Pak Gunadi, dan juga teman-teman lain yang sekarang nonton ini di Youtube mungkin di reviewnya. Perhatikan ya, kalau kalian menulis, coba bermainlah dengan adverb dan juga adjective. Supaya kalimat kalian itu padat. Jadi bukan bukan ini ya, bukan bertele-tele tapi padat. Kalau bertele-tele itu mengulang hal yang sama, itu namanya bertele-tele tapi padat gitu. Jadi singkat padat. Jadi kalau kalian itu kayak itu loh, kalau kalian terima terima apa? surat kantor bisa. Teman-teman yang kerja di kantor itu kan kayak ada surat itu ya atau mungkin kontrak kerja kalian itu. Nah, kontrak kontra kerja itu kan dia dibuat padet, tapi jelas gitu loh. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, biasanya itu menggunakan apa? adverb maupun adjective, eject, Jadi supaya memberi penekanan yang lebih gitu ya. Okay. The sound from vehicles, especially motorbike. Oke, okay. Nah, ini koma ya, Pak? Ya, Pak, wali, halo, iya, Pak. Kalau bagus, Pak, kalau lebih bagus di koma gini, Pak. The sound of vehicle, especially motorbike, koma. Nah, ini maksudnya masuk sini, kan? Makes, nah, ini subjeknya, ini makes people uncomfortable. Oke, okay. good, bagus ya. This, nah ini pak, bisnya nggak bisa berdiri, berdiri sendiri. Kira-kira mau bagaimana pak ini? Yes. Atau dipandang yes. noun? Yes. Ada dua, yes. opsi, ya. Ada ada dua opsi pak. Opsi pertama, bapak tambahkan noun. naunnya apa? Atau opsi kedua diganti dengan It nah, it, it, it, it ini merujuk kemana? Kira-kira? merujuk ke mana, it yang di sini teman-teman. The, ah, the sound the from vehicle. The sound from vehicle. Bagus. Nah ini maksudnya jadi mulai sekarang kalian coba bermain dengan it juga atau mungkin kalau misalkan tetap mau pakai this seperti Pak Willy tadi coba ditambahin apa naunnya. Jadi jangan this itu jangan berdiri sendiri ya this atau that itu jangan berdiri sendiri. Ya nggak apa-apa. Ini memang bahasa Indonesia kan kita seperti ini ya. Jadi kalau kalau muncul lagi, itu ya wajar, gitu. Karena orang Indonesia seperti ini, it has been a problem from years, ya. Yeah. If I were a village head, oke, okay, village head ini maksudnya apa, ya, Pak? Ya, desa. It's saya, Pulah desa. saya, gitu, ya. Oke, okay, yeah. teman-teman, ya, uh, bilangnya gini, ya. Kalau village head itu identiknya, ya, saya, saya nggak ini, ya, saya nggak bermaksud ini, saya nggak bermaksud me, me apa ya men me stereotype gitu ya memberi semacam stereotip gitu tidak tapi kalau orang barat teman-teman kalau kalian ngomong village itu identik sama orang-orang yang tinggalnya di rumah gubuk itu loh yang kayak orang mohon maaf ya kayak orang-orang yang di pedalaman itu loh yang masih pakaiannya masih uh, cuma celana aja gitu kemudian uh, masih muter-muter api unggun itu yang di upin-ipin itu yang muter-muter gitu nah village itu identiknya seperti itu nah Saran saya, teman-teman, daripada kalian menggunakan kata "village", lebih baik menggunakan kata "district". District, kalau distrik itu kabupaten, Pak, lebih cocoknya ini, Pak. Country, country itu ada dua makna, ya. Makna pertama, apa? Makna pertama, apa? Negara, negara. Makna kedua, apa? Pedalaman. pedalaman, bukan pedalaman, Pak. Lebih tepatnya itu tinggi. Pinggiran atau tampung. Yeah. Kalian tahu nggak ada musik ini, judulnya itu musik country. Ada nggak? Pernah dengar musik ini nggak? Musik country. Yeah. Nah, musik country itu maksudnya musik orang pede, pedesaan. Mm. Musik country. Country itu bukan negara di sini. Tapi artinya makna keduanya, yaitu pede, pedesaan. Orang musik country itu kan identik apa? Orangnya pakai koboi gitu kan, pakai topi topi koboi gitu, terus apa uh, celananya oh. jeans gitu, <laughs> celananya jeans gitu. Itu sebenarnya orang kampung di Amerika itu kayak gitu. Orang kampung di Amerika itu pakainya jeans, pakai topi, nanti mereka angun angon itu, ya, angon sapi itu di, di apa pakai kuda gitu, terus kemudian nanti atau bertanam jagung gitu. Nah itu orang country ya. Makanya. Musik country, country di sini itu artinya pede, pedesaan. Ya. Jadi bilangannya gini, pak, a country. Nah ini mohon maaf ya saya ini saya kira aja supaya kalian tahu bandingannya ya, a country, administratif. Nah, a country administratif artinya apa? Pejabat. Bisa. Pejabat desa, bagus pejabat desa, a country administrative. Jadi bukan bukan village head. Kalau village head itu mohon maaf identik dengan kepala suku. Yang itu loh, yang yang orang orang yang di yang pokoknya gambaran orang Amerika itu yang yang tinggal di rumahnya gubuk, tinggalnya di tengah hutan, terus apa pegang tongkat, terus muter-muter apa api unggun itu. Nah, itu namanya village ya. Jadi kalian bisa membedakan. Jadi kalau cuma ingin men me, Nambarkan desa, jangan pakai village itu saran saya pakainya adalah kaum count, country. Kalau country administration boleh nggak? Uh, administration tuh susunannya pak, susunannya, susunan ininya. Jadi kayak ada ada ada lurahnya, ada ada sekretaris desanya, ada ini, ada ada sekre, apa, ada bendaharanya itu namanya administration Tapi kalau administratif itu orangnya, pejabatnya. Ya, jadi pejabatnya itu namanya administratif. Nanti ada dis ada distrik administratif. Kalau distrik administratif, administratif itu eh, pejabat kecamatan maupun kabupaten ya bisa bisa kecamatan maupun kabupaten. Karena Amerika itu nggak nggak ada kabupaten nggak ada kecamatan gitu loh. Jadi nyebutnya ya distrik gitu aja pokoknya. Jadi konsepnya itu beda. Kalau kita kan ada RT, RW gitu kan. Kalau di Amerika nggak ada. Bilangnya ya distrik gitu aja. Kalau bilangnya RT, RW nanti ya neighborhood gitu aja. Ada neighborhood association. Asosiasi tetangga. Neighborhood association itu ada. Itu RT, RW-nya seperti itu. ya Oke, bisa dipahami Pak Willy? Iya Pak. Oke, bagus ya. Nah, enggak apa-apa. Ini karena karena mungkin ya orang Indonesia memang ini ya. Terbiasa pakai village. Tapi saran saya pakainya country ya. Uh, if I were a country administration, I would work together with local government to widen the road. Bagus, widen itu memperlebar. Bagus, ini dari adjective ke tambahan n. Ya. Bagus, ini dari adjective menjadi verb, road. Nah ini Pak, coba kemarin sudah saya jelaskan ya. What is wrong with this? Ada masalah apa dengan ini? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya sih nggak masalah kalau perspektif orang Indonesia ya. Cuma kalau kalian belajarnya nanti sudah agak ini, ini kan levelnya juga agak tinggi ya. Jadi ada kesalahan di sini. Pake so that gitu. Nah, so that, teman-teman, so, ya, so itu jadi. Tapi untuk bahasa sepi, speaking, kalau bahasa tertulis itu tidak bisa pakai so. Barusnya so, so that, so that. Dead. So dead. Ya, jadi gini ya, saya kasih contoh ya, misalkan. I woke up late, so I missed the thing. Kalau kalian teman-teman, kalau kalian ngomongnya ngomong ya ngomong, ini boleh. Kalau kalian ngomong ini boleh nggak masalah, karena so itu boleh untuk bahasa sepi, bahasa speaking itu nggak apa-apa pakai so. Tapi kalau ditulis bagaimana kira-kira? I woke up late. So that, so that i miss the train so that i miss the train nah, kayak gini ya jadi bedanya adalah kalau so di sini ini sebenarnya hanya untuk bahasa speak, speaking bahasa speaking walaupun kalian sering menemukan ini dalam tulisan biasanya kalau kalian menemukan ini dalam tulisan tulisan itu sifatnya tidak for tidak formal ya. Tapi kalau dalam tulisan, so so that ini ya, ingat baik-baik ya. Tolong jangan keluar lagi ya, karena sering kali keluar ya. Jadi, kadang dikasih tahu sering keluar lagi, nggak apa-apa. Is fine ya, karena kita memang butuh terbiasa. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi, ibarat kata, kalian ngomong, "Saya tidak, dan juga saya enggak." Kira-kira yang formal itu yang mana, atas atau bawah? saya tidak. Nah, tidak saya tidak bagus nah bedanya itu seperti itu teman-teman ya kurang lebihnya seperti itu ya walaupun agak, agak agak beda juga cuma saya ngasih analogi supaya kalian bisa membedakan secara secara secara gampang gitu jadi intinya Tempat, so ini sudah, boleh pak. tapi hmm. kenapa pak kenapa oh, nah, speaking di. speaking pak sudat so nggak masalah kan Uh, agak aneh pak, kalau speaking pakai aneh. so that. ya, agak aneh. Jadi kalau speaking pakai so aja, tapi kalau nulis pakai sudet. So kalau speaking pakai sudet so itu boleh-boleh aja sebenarnya, cuma levelnya itu jadi formal sekali. Jadi kalimat bapak itu jadi formal sekali. Jadi kalau misalkan bapak ngomongnya dari awal sudah nggak formal, pakai so aja. Tapi kalau bapak memang dari awal tuh ingin apa? Ingin pidato di depan apa? Di depan kabinet apa? Atau di depan DPR atau apa gitu ya? Atau di depan forum gitu ya? Nah, bahasanya boleh pakai kayak gini. Jadi ini penegasannya jadi formal gitu Oke, okay, lanjut ya. So that, nah ini ya, so that the traffic gets smoother. Oke, okay, Oke, okay, ini bagus ya. jadi dari, dari apa? Dari uh, ide pokok satu ke ide pokok lain itu nyambung, bagus. Traffic regulation are needed. Nah, ini teman-teman dibutuhkan ini adalah bentuk pasif. Nanti teman-teman yang belum dapat, saya akan jelaskan di pertemuan uh, periode setelah ini, setelah progres tes hari Sabtu ya. Nanti akan akan jelaskan ini bentuk pasif. Ya. Jadi ditahan dulu aja. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, yang jelas ini bentuk pasif. Ya. This is passive form. Ya. Nah untuk menguasai bentuk pasif ini nggak gampang karena memang ada tahapnya. Nanti harus kalian harus menguasai verb 3, Jadi bukan lagi verb 2 dan verb satu. To disiplin people. Oke, okay. uh, ada kata yang, <coughs> ada kata lain nggak? <coughs> selain disiplin. <coughs> Mohon maaf. To regulate nggak bisa ya? Uh, Oke, okay, boleh. Ada lain selain regulate. Masalahnya di sini Bapak sudah pakai regulation. <laughs> Jadi kalau traffic regulation to regulate people. Ya boleh-boleh aja. Cuma kan mengulang kata regulate apalagi selain disiplin teman-teman behave menertibkan behave ya, itu menertibkan bahasanya selain behave apa apa behave itu bisa nggak pak dari behavior gitu behave behave itu ini pak kayak seorang ibu yang me, ini orang ibu yang melatih anaknya itu loh makanya pakai tangan kanan oh. kalau itu behave namanya jadi me, me, apa mengatur etika atau moralnya anak itu behave ya Mem, jadi, identik, identik konteksnya itu kalau Bapak pakai behave, walaupun kalau dalam bahasa Indonesia diartikannya menertibkan atau mengatur, tapi lebih konteks seperti hanya seorang orang tua kepada A, anak Berarti ada konteks nurturing, To nurturing. arrange, to tuan tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan, atau sebuah peristiwa, jadi bukan. Ini kan aturan ya, coba. To set, bisa. Set itu menyeting, pak. Set setting, jadi kayak kayak kayak mengadakan itu. Regulates. Nah, regulate bisa, cuma masalahnya di sini kan Pak Pak Willy sudah pakai regulation. Jadi kan oh, traffic yeah. regulation are needed to regulate. Nanti jatuhnya redundant. Kira-kira apa? -kira Direct. apa? Apa? Da? Direkt mendikte. Oke, okay. enggak uh, tepat, kurang tepat. Bisa pakai ini ya? Bisa pakai ini. Uh, rule boleh, rule boleh, tapi agak agak ini kalau rule itu ada konteks politiknya, cuma yang lebih bagus tuh ini, organize. Nah, itu bagus. Organize people. Boleh pakai organize. Jadi mengatur organize. Atau uh, mungkin control bisa kontrol. Kontrol juga hmm. boleh, ikut. Kontrol juga boleh ya, satu aja, ya. jadi kecil soalnya, kayak kayak gini aja, uh, nah, oke, uh, jadi seperti itu ya, jadi kalian, uh, karena kalian levelnya sudah sudah intermediate, artinya saya juga bisa ya, bisa menyalahkan pemilihan kata kalian ya, jadi bukan hanya sekedar sekedar uh, ininya saja, apa grammar dan juga tensesnya saja, saya bisa membenar, menyalahkan pemilihan kata, karena Ya, saya pengen kalian tuh bisa bisa ini ya, bisa improve. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja. Kalau kita organize pakai the people, boleh nggak sih? Uh, people aja Pak, sudah cukup. Ini kan sudah jelas ya. Uh, itu sebenarnya Pak Pak Willi, Pak, uh, Pak Weli dan Pak Ainal itu sebenarnya kemarin saya undang bapak ke kelas uh, ke kelas ini, ke kelas apa? Ke kelas elementary. Karena kebetulan Pak Ainal sama Pak Weli itu kelemahannya itu justru yang itu ya. Kapan pakai the, kapan pakai e itu. Kalau the itu dia sudah ini pak, apa namanya definite, artinya sudah jelas, ya, definite. Tapi kalau e itu indefinite. Ya. Nanti kalau pertemuan itu saya undang ya, Pak Ina, Pak Weli ya, silakan join di kelas elementary ya, untuk pertemuan itu ya, pas bahas itu ya. Kebetulan habis lebaran ini ya, jadi jadi kalian masih ada waktu ya. Intinya ini nggak perlu pakai the karena memang dia ini apa bentuknya sudah plural dan juga tidak perlu dijelaskan, ya konteksnya itu umum peoplenya siapapun gitu jadi bukan orang-orang ini kalau the people itu dia menggolongkan jatuhnya apa menggolongkan jadi kayak golongan jadi bukan orang tapi golongan malahnya oke lanjut ya parking parking sign such as no parking on the side of the road It's very good oke okay. Oke, okay, perhatikan Pak Pak Welly. Halo Pak Welly, are you still with me? Ya, Pak. Oke, okay. parking sign such as no parking on the side of the road is one of the is one of them. Ya, Berarti ada yang salah Pak di sini. Which one? Silakan teman-teman juga ya membantu Pak Welly. Di sini ada kesalahan subject and verb agreementnya. Sainsnya itu seharusnya uh... bagaimana harusnya so, nggak plural harusnya ya, bagaimana? Ya. Nah bagus nggak plural pak karena bapak pakai is dan juga di sini yang bapak tekankan itu adalah one one of themnya ya. harusnya begini pak kalau bapak bilangnya ini misalkan parking sign such as no parking on the other side or stop gitu ya stop sign gitu are One of them, ya. Tapi kan di sini ada cuma satu ya. Jadi nanti jatuhnya kalau misalkan gini, I give you my, my ini ya. Ini nanti uh, akan saya jelaskan di kelas ini, di kelas akademik. So, ini ya. Misalkan kayak gini ya. Sign, are ones of them. Boleh. Ones. Artinya lebih dari, lebih dari satu. Ones of them. Atau misalkan gini aja, kalau kalian merasa bingung, "two of two of them" gini, Pak, karena di sini uh, gini loh, Pak. Pak Willy, halo Pak Willy, are you still here? Yep. Yep. Pak Willy, uh, ini subjeknya mana? Saya pengen tanya, Pak, which one is the subject? Uh, parking signs, nah, parking signs ini subjeknya. Subjeknya itu ini, jadi bukan. Bukan no parking on the other side bukan subjeknya, subjeknya tuh ini. Nah karena ini uh, perhatikan ya, karena ini dia apa plural, maka tubuhnya harus apa? Oh. R. Masalahnya, problemnya di sini bapak menyebutkannya one of one of them berarti kan cuma satu toh, ya kan? Kalau dibuat R nggak cocok sama yang yang belakang ini, makanya saran saya S-nya itu dihilangkan. Nah. Oh, yeah. Nah. Contoh gini Pak, kalau saya malah jangan such as ya. Kalau saya gini, cuma kalian pakai such as itu juga nggak masalah sih. Cuma kalau uh, saya kan memang ini ya, memang apa, memang sering menulis. Jadi untuk menghirangi keambiguan itu, gini aja. Ini such as uh, parking sign, for example, no parking on the on the side of the road is one. Is one of them. Jadi ini kan menjadi contoh kan pak, maksud bapak. Ya, pak. Nah, gini boleh. Ya. Pakai saja ini juga boleh. Cuma kalau saja itu kan uh, biasanya lebih dari satu ya. But it's okay, okay. Gak apa-apa. Oke, okay, move on ya. If I had an authority. Oke, okay, ini kalimat ini agak ambigu ya pak ya. What does it mean if I had an authority? Jika saya memiliki wewenang gitu pak. Oke, okay. I had an authority itu kalimatnya bahasa Indonesia sekali ya. Coba ada ini, ada ada variasi lain enggak? Silakan teman-teman di sini yang bisa membantu. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Mungkin Pak Imam, Pak Gunadi, Bu Emi, Pak Weli atau Pak Ainul silakan. Ada versi lain nggak? If, if I were a mayor. Mayor, you mean mayor? mayor. Yeah, mayor. Saya seorang walikota. Oke, okay. uh, di sini yang di yang diinginkan dari Pak Weli itu punya kekuasaan aja, Pak. Jadi bukan tidak harus jadi mayor. Ya, yang jelas punya kekuasaan aja. Coba, ada yang lain nggak? Power, head of power. power. Oke, okay, berarti mirip sama ini. Oke, okay, boleh. Itu berarti nggak? Ini ya, sebelas dua belas aja. Cuma mengganti. Ada yang lain? Mungkin silakan. Gak apa, Pak? Ada Pak Imam. Silakan, Pak Gunadi. Silakan, Bambi. Silakan, Pak Willy. Silakan, ability. Gak boleh ability itu kemampuan, Pak. Kemampuan itu kan tidak harus ada kekuasaan, Pak. Seorang bisa mampu tapi nggak punya kekuasaan bisa. Beda ya, kemampuan sama kekuatan itu beda. Diganti aja teman-teman kalimatnya. Ini kan if I had an authority. Jadi saya punya kekuasaan. Cuma bahasa Inggris itu lebih cocoknya kayak gini ngomongnya. If I were in charge. Artinya apa? Kalau saya apa Brown Berwenang atau bertanggung jawab Atau ya itu Istilahnya ber berwenang di bidang itu If I were in, I were in charge tuh kan nggak nah, apa-apa Ini bedanya ya, yang ini tuh boleh Ini boleh-boleh aja sebenarnya Cuma ini gaya orang Indonesia Tapi kalau orang bule ngomongnya seperti ini If I were in, if I were in charge Kalau saya berwe, berwenang Ya kan benar, Weli kan orang Indonesia. Enggak <laughs> apa-apa, ini ya kalau bahasa Inggris kan setidaknya harus mirip natif gitu ya. So that's why ini saya ngasih tahu aja. Cuma kalau kalau pakai ini juga boleh, cuma nanti kalau kalian pengen mirip seperti bule, seperti gaya ngomongnya bule gitu ya. Artinya dianggap fasih ngomongnya pakai ini. Yeah. If I were in charge, kalau saya berwenang. Perwe, I would limit the development of cluster before other Akses root made. Oke, okay, good. Cluster ini maksudnya apa, Pak? Itu saya, perumahan itu apa sih, Pak? Kalau tempat banyak oh. cluster itu. Residence. Ya, residence. Ya. Residence. Gini residence. aja, Pak. Residence. residence itu aja. Jangan pakai cluster. Cluster itu, ini, Pak. Cluster itu golongan rumahnya. Jadi, kalau perumahan itu kan ada cluster 1, cluster 2, gitu kan, ya. Nah, jadi tipe-tipenya itu cluster. Tapi perumahannya namanya resi, residence. Ya bisa dipahami pak pak willy bisa nah, kalau cluster tuh ini ya mungkin orang Indonesia tuh memang sering menyebutnya cluster cuma cluster itu artinya sebenarnya bukan bukan perumahan cluster itu adalah ini apa tipe rumahnya tipe perumahannya jadi perumahan yang golongan ini golongan itu namanya cluster itu dari kata cluster cluster itu artinya pengelompokan kalau dalam bahasa Inggris clustering nanti kalau ada mas academic writing atau dalam konteks Penulisan ilmiah itu ada istilah clustering. Clustering itu datanya itu dikumpulin satu-satu dulu. Nah itu namanya clustering. Before other access road bermed is a way to prevent traffic. Nah ini juga. Tadi bagaimana harusnya traffic? Traffic jam. Jangan ya, usah pakai traffic conjunction ya. Conjunction itu kayak kayak pencernaan gitu loh pak. <laughs> kayak bapak nggak susah buang susah buang air gitu. Itu namanya conjunction. Seharusnya pakai traffic jam gitu aja. Ini lebih lebih bagus. Bosen nah, Indonesia, di Inggris <laughs> kan. nggak apa nggak apa, gak apa, -apa nah, Kalian masih di level ini ya. Nanti kalau sudah di saya akademik, kan, saya, saya kan ini tadinya mau pakai traffic jam, tapi, tapi? pokoknya traffic jam itu kedengarannya terlalu uh, apa ya? Uh, terlalu ya sakit ya, kedengaran, uh, oh, Akhirnya coba okay, okay. cari di kamus uh, traffic itu. Uh, traffic congestion gitu. Uh, sebenarnya gini pak, traffic jam itu sudah ini pak, apa sudah sudah wajar dipakai ya, sudah wajar dipakai itu istilah yang apa istilah yang uh, awalnya yes. slang, awalnya itu istilah gaul, bahasa gaul kemudian menjadi bahasa bahasa sehari-hari. Karena jam itu artinya macet, jam itu artinya macet. Makanya kalau tintanya ngejam, gitu ya. atau kemudian mixernya ngejam atau apa, jam itu artinya macet itu sudah wajar pak dalam traffic jam itu istilah yang sudah wajar kalau congestion itu istilah yang jarang sekali dipakai pak jadi kayak yang pakai istilah traffic congestion itu cuma petugas polisi itu aja loh yang, yang diundang undangnya mungkin diaturannya itu traffic congestion ya. maka kalau tulisan harian -hari itu umumnya ini traffic jam itu sudah boleh oke ini cuma diksi aja ya tapi sebenarnya kalau pakai itu pun juga masalah ini cuma masalah diksi aja karena kalian sudah levelnya sudah intermediate otomatis saya harus mengimprove pemilihan vocabulary kalian. Makanya teman-teman di sini, ini kelasnya kalau kalian writing ini ya, artinya kalian harus bisa me bisa ini, apa bisa apa bisa memilah antara uh, kosa kosakata. Jadi kosakata itu kalian sudah mulai banyak gitu loh. Memang tujuannya itu. Nanti kalau di kelas akademik itu malah uh, mungkin Pak Willy sama Pak Emil bisa menjelaskan ya. Nanti sudah aspeknya itu sudah banyak gitu ya. It is a way to prevent traffic jam becomes worse. Okay, those problem would be my policy. Okay, if I uh, yeah, if I were in charge boleh atau pakai ini pun juga boleh on solving the the problem. Okay, uh, so far any question di sini teman-teman? Any question terjadi? Untuk dosnya itu harus pakai noun juga ya berarti ya pak ya. Mana mana pak? Yang kalim kalimat terakhir, would, those would would be my policies. Oh ya, dos ya dos ini uh, ya ini berdiri sendiri ya. Saya kok lupa sorry. Dosnya kira-kira bapak mau ini oh, apa? mau apa? Ya. It would be aja ya. It would be ya. It itnya oh. merujuk ke mana? Soalnya gini, pak final pak ini menjadi masalah karena kita kalau pakai itu lagi karena depannya itu pakai kalimat sebelumnya itu ada. Ada it-nya juga, Pak. Nah Kalau pakai it, nanti dia double, redundant, nggak bagus. Kalau academic writing itu nggak bagus, kalau it-nya double. Kira-kira apa? Opinion bisa, Pak. Apa? Opinion. Those, uh, ini, Pak, ya. Contoh, misalkan kayak, Bapak kan dos <coughs> ini merujuk kemana dulu? Saya pengen tanya, teman-teman. Dos -teman. ini merujuk kemana? dos ini saya rujuknya reviewnya itu ke ke limit, ya, limit development castering ini kan, ya kemudian ya. mana pak kalau maksudnya okay. dos itu gagasan saya loh maksudnya oh um, itu loh gagasan itu multi uh, my policies jadi pendapat ya. saya itu apa ya yang saya tertera tadi itu bukan uh, bukan bukan itu bukan bukan ini pak bukan apa bukan apa bukan bukan opini ya itu namanya suggestion, suggestion atau, ya. Berarti those boleh pakai those suggestion atau those idea, idea. ideas? Those ideas would be my policy if I had an authorize author, uh, sorry if I I were in charge on solving the solving the problem. Okay, this is good ya. Oke, okay, this is very good. Alright, right, any question? Silakan. Ken ya teman-teman, kalian di level ini. Jadi mohon maaf kalau saya salahkan ya, kalian sudah benar saya salahkan mohon maaf. Karena memang yang dicari itu tepatnya. Saya pengen kalian itu bahasa Inggrisnya nggak gitu-gitu aja gitu loh. <laughs> ya itu kan tujuannya kan. Kalau kalian masih apa masih kayak kemarin ya apa apa bedanya di level elementary sama level level ini gitu. Di level ini itu menulisnya sudah mulai ber apa tenses-nya itu dipermainkan, gramernya dipermainkan, permainkan itu maksudnya boleh aja di kayak itu loh, kalau kalian kalau kalian punya ini punya teknik main bola ada ada dribbling, ada juggling atau apa itu diterapkan semua gitu loh, jadi nggak triknya itu biar nggak nggak mau bazir, jadi di, ditampilkan semua supaya kalian main bolanya itu bagus gitu ya. Oke, okay. seperti ini teman-teman ya, ini catatan dari saya pak. Uh, Pak Welly, jadi saya satu, pertama jangan biarkan this sama that atau those atau this itu berdiri sendiri ya. Kedua perhatikan ini pemilihan katanya Pak ya. Tadi ini ada yang bagus, ada village head itu bisa bilangnya administratif gitu aja. Kemudian hmm. diksi pemilihan katanya, diksi pemilihan katanya sedikit bermasalah. Tapi nggak masalah ini ini so far. Uh, 18 arab hundred, ini 80 dari 100 lah ya. I can... Tapi ini masih bisa bagus lagi kalau kalau ya kalau misalkan kalian sudah di level akademik, karena nanti kan sudah ada kompon sama kompleks, jadi kalimat itu bukan hanya kalimat seperti ini aja, bisa digabung itu boleh. Tapi nanti ya di kelas akademik. Yang jelas ini sudah siap pak Pak Willy, karena Pak Willy memang dari awal sudah dari kelas ini ya akademik ya. So far it's good ya. Oke, okay, uh, ada yang lain nggak yang ingin mengumpulkan? Oke okay, Pak Ainal sama Pak Gunadi ya nanti di eh, kalau ingin mengumpulkan silakan hubungi saya nanti akan saya share ini saya kasih catatannya di ah, ini apa di apa uh, via WA aja ya saya akan singkat aja nah sekarang kita ke Bu Emi ya Halo Bu Emi? Halo Bu Emmy are you there are you on the other hand eh, on the on the other line Oke, okay, uh, Bu Emi ini aja ya Mendengarkan saja ya Kalau memang tidak bisa ini Tidak bisa apa? Tidak bisa join full Oke, okay, kita mulai ini ya Teman-teman uh, perhatikan aja ya teman-teman ya. Uh, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya Kalaupun ada yang merasa janggal silahkan diutarakan Karena ini kita belajarnya bareng-bareng Walaupun ini tulisan satu orang Tapi kita mengkajinya bareng-bareng Supaya kalian yang tidak mengerja Tidak merasa menulis pun juga paham Salahnya di mana Karena dalam hidup Lucunya kadang kita belajarnya itu bukan harus dari kesalahan kita sendiri, tapi kita bisa belajar dari kesalahan orang orang lain. Itu hidup itu seperti itu. Berlaku dalam sini. Ya. I live in the capital city. Oke, okay, capital city that famous like as clean city. Oke, okay. this is uh, very concerning ya. Ini kalimat ini sudah sangat concerning sekali karena subject vote-nya nggak jelas. Coba, I live in the capital city that Fair, that. Halo Bu, I Halo, Teman-teman, kalimat yang kalian lihat sekarang, hmm? yang sini, itu bukan bahasa, ini bukan bahasa Inggris ya, ini bahasa Indonesia yang diinggriskan. Kalimatnya nggak kayak gini kalau dalam bahasa Inggris. Saya pengen tanya dulu, saya pengen klarifikasi dulu ya, supaya tidak asal, tidak pasal ini. Uh, Bu Emi Halo, can you hear me? Halo? Oke, okay. uh, seems like she is uh, busy or something. Oke, okay. oke. Okay, I'm gonna focus on this ya. Yeah. I live in capital city that famous like uh, as a clean city. Oke, okay, ini maksudnya seperti ini mungkin ya. I oke okay, saya saya rubah di sini ya. I'm make nih, karena kalau ditulis di sini kayaknya terlalu banyak ini nanti uh, parafinya. Oke. Okay. I live in a capital city that is famous for. For being a clean city, ini dulu aja deh. Perhatikan ini. Bedanya sama yang tadi ya. I live in the capital city of uh, of mana ya? Di sini Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. That is famous for being a clean city. Artinya apa? Jakarta Tinggal di ibu Kota Sumatera Barat. Nah, ibu kota Sumatera Barat yang terkenal atau terkenal sebagai nah for di sini artinya apa? Se sebagai kota. sebagai se apa? sebagai kota kota bersih yang bersih. Kota yang bersih. For kota. being a clean city sebagai menjadi kota yang paling ber nah, kota yang bersih, Maaf, bukan kota yang paling bersih, kota bersih ya. Nah, ini ya. Formatting ini gaya nulisnya kayak gini. Kalau kayak gini tuh penulisan bahasa Indonesia gitu loh. So that's why you need to improve a lot ya Bu Emi, Pak Gunadi atau siapapun yang sudah di level ini konsekuensinya kalian harus harus sering ini harus sering membiasakan diri dengan pola-pola seperti ini. Karena ya apa bedanya kalian level elementary sama sekarang? Memang harus perlu perlu latihan. Gak apa-apa saya dulu pun juga mengalami hal yang sama. Among other where are taken from house house. Every... Oke, okay. this is confusing ya, I don't know. Ini subjek uh, ini kalimatnya itu agak bingungin karena dia subjek verbnya nggak jelas. Ini kan subjek verb sudah jadi ya. Ini saya anggap saya pecah aja ya. Oke, okay. kemudian among others, where the dress are taken from house to house. Kini aja berarti nggak perlu pakai among others ya. Where aja, where. Nah ini pakainya relative pronoun ya. Oke, okay. uh, Bu, sebenarnya Bu, Bu Emi itu sudah mampu menggunakan relative pronoun sama ini. Sudah tahu, Bu Emi itu sudah tahu. Cuma masalahnya penggunaannya salah gitu loh. Jadi Bu Emi, halo, Bu Emi, kalau Ibu Emi mendengarkan sekarang, Bu Emi itu sudah paham cara ini apa cara menggunakan relative pronoun. Sudah paham, taunya bagaimana? Sorry ya, saya salah lagi, maaf. Ibu sudah tahu tahu namanya relatif pronoun, ya, ada ada konteks yang namanya relatif pronoun, tapi ibu belum tahu cara menggunakannya dengan benar. Jadi ibarat ibu punya motor, tapi ibu belum punya, uh, belum bisa naiknya, gitu loh. Ya, ibarat kalian punya kendaraan, ada mobil atau ada motor, tapi kalian belum bisa me menaikinya. Nah itu konteksnya seperti ini, Bu Bu Amy ya, Bu Emi itu masih belum bisa menggunakannya dengan tepat, gitu ya. Where the test are triggered. The trash, apa the stress is taken atau are taken? Teman-teman, bisa ini enggak? Bantu saya. Halo, cek 1, 2, 3. Can you hear me? Iya, Pak. Are taken atau is taken? Ini bentuk pasif ya. Kalian enggak perlu peran ini. Uh, is pasif. taken. Is taken. Karena di sini dia singgung Singular, singular, apa bisa sih pakai art, ya enggak kan, pakainya is is taken from house to house every day by cleaning official, that is that is all, pasukan, pasukan kuning. Nah. Oke, okay, sekali lagi ya, Bu Emy, catatan dari saya, Bu Emy. Bu Emmy sudah bisa, eh, Bu Amy sudah tahu namanya relatif pronoun, sudah tahu namanya kompon kompleks, tapi ibu itu belum bisa cara me menggunakannya. Ibarat ibu punya mobil di rumah atau punya motor di rumah, tapi ibu tidak tahu cara me menggunakannya. Tahu nama barangnya, tapi ibu nggak tahu me menggunakannya. Makanya ibu latihan terus ya. Atau kalau kalau bisa latihan yang dasar dulu, jangan pakai relatif pronoun dulu, karena maknanya itu berubah Bu Emmy. Jadi maknanya jadi, jadi jadi susah dipahami gitu loh. Jadi ibu ibarat ngomong sama sama orang Jawa atau sama orang Sumatera Barat atau pendatang dari Jawa deh, datang ke apa ke ke Padang gitu. Dia itu ngomong bahasa Padang tapi apa gaya ngomongnya itu masih bahasa Jawa gitu. Jadi susah dipahaminya. Gitu. Jadi saya harap ibu Emi dan juga teman teman yang lain membiasakan diri ya mulai sekarang ya. Again, level kalian sudah tinggi sudah menengah jadi, bukan hanya grammar yang benar, tenses yang benar, tapi pemilihan kata maupun penyusunan kata juga harus di, diperhatikan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini ada yang salah apa di sini, teman-teman? Saya, ini ya, saya tandai per kalimat aja ya, supaya tidak, tidak ini, uh, tidak apa, tidak terlalu banyak coretan. Oke, okay. however, nah ini jelas ya, salah ya. However, itu jadi satu, bukan however. Kalau kayak gini ya, bagaimana? Pernah gitu enggak? Ini jadi satu, however. Jadi, kalau ibarat kalian gini aja, namun kan enggak gitu. toh harusnya bagaimana? Nah, namun jadi satu ya. Ini satu penulisan, satu apa, satu si However, several this Nah, ini bermasalah sekali, Bu EMI. Bu EMI, halo. Kalau Ibu mendengarkan di sini, harusnya bagaimana, teman-teman? Several dis, districts several distrik several itu artinya apa beberapa Bebe. beberapa oh. district itu countable atau uncountable countable countable nah dia pakai s several districts in the city are not clean from trash oke okay, let's let's say itu ya especially at age, at the edges of city oke okay, ini bahasanya itu edges itu ini ya bukan Mbak memang artinya sudut ya. Cuma sudutnya itu kalau edges itu sudut itu loh, apa sudut di, di apa di danau itu yang mau, mau menjorok ke itu. Itu namanya edges. Kira-kira ada ada diksi lain nggak temen-temen yang ini? Hmm apa itu? Kalau pinggiran kota itu namanya apa? Ini yang dimaksud Bu. Bu Yami itu mungkin pinggiran kota. Apa? Suburban. Suburban boleh atau satu lagi? Ada ur ada urban, suburban yang pinggir lagi apa namanya? Kalau Jakarta itu kan ini ya, Jakarta itu kan urban ya. Kalau hmm. yang apa Kuningan, Bekasi itu namanya apa? Ru rural rural ya. rural rural itu yang menghubungkan antara kabupaten dan ko kota yang menghubungkan antara perkampungan dan ko kota. Kalian tinggal di Jakarta ya, teman-teman tinggal di Jakarta ya. Berarti yang namanya Bekasi, Kuningan itu disebut masyarakat ru rural karena menghubungkan Jakarta dengan kabupaten-kabupaten kabupaten di di sebelahnya, makanya bilangnya "especially", kenapa, Pak? Halo, Pak, kalau Oscar itu? outskirt area apa? Oscar juga boleh. Oke, oh, juga ya. Oscar juga boleh. Oscar juga boleh ya. Eh, uh, Oscar juga boleh. Oscar itu lebih ke arah pinggiran, tapi juga boleh. Tuh, boleh juga. Oscar oke. Okay. Pakai itu aja ya. Okay. Makasih Pak ini. Uh, outskirt part of the city. Ya. Artinya apa? Bagian pinggiran kok? Kota. Oke. Okay. I'm not taken because dead dress. Nah ini agak repot lagi. Kenapa ada dead di sini? Oke, teman-teman di sini ya. Di sini sudah ada kata ya. Kemudian di sini juga sudah ada kata tres. Kira-kira mengantisipasinya bagaimana? Supaya nggak redundant. Nah, ini kalau kalau kalian di kelas akademik, uh, sorry, di kelas elementary, nulis kayak gini masih boleh. Tapi sekarang kalian sudah di kelas ini ya, uh, intermediate. Perhatikan, apa yang bermasalah? Mengulang, redundant. Kira-kira tes yang di sini bisa digantikan dengan apa? it's not taken. Nah, it is not taken bagus. Jadi menggunakan kata gan, kata ganti diganti, teman-teman. Jadi jangan stress is bad. Trash is stress uh, ruins uh, environment. Stress. Nah, stress semua. Jadi bawahnya stress terus enggak diganti sama Trash is bad it is atau it ruins environment gitu loh. Saya kasih contoh ya. Kenapa kok saya ajarkan seperti ini perhatikan bedanya kelihatan ya Press, isi kalimat simpel aja kira-kira teman-teman kalau kalian nemu kalimat seperti ini nih di sebuah sebuah tulisan ya mohon maaf ya saya nggak ini ya kira-kira bagus atau tidak tidak bagus, enggak bagus <laughs> karena diulang-ulang, jadi kayak, mohon maaf kayak tulisannya anak SMP itu loh, <laughs> jadi diulang-ulang. Alhasil, supaya me, me, ini supaya bagus maka, stressnya di sini diganti dengan kata, ganti, kata ganti. Nah ini dia singular atau plural di sini? Singular. Singular berarti kata gantinya apa? It. It. Nah, it ruins environment. Ini karena dia stres juga lebih baik dijadikan kayak gini. And should be handled better. Harus ditangani dengan lebih dengan lebih baik. Nah, ini namanya teman-teman apa? menggunakan kata ganti. Kalian kan sudah belajar toh? Artinya jangan mengulang-ulang itu enggak bagus ya. Supaya kalau kalian ya kalau kalau di levelnya elementary masih boleh. Cuma kalau di sini Bukan berarti saya melarang, cuma saya mendorong untuk melakukan ini supaya bahasa kalian tuh berkembang gitu loh, nggak gitu-gitu aja. Ya. Oke, okay. uh. okay. Kemudian lanjutnya ya, my Nah ini kalimatnya agak, oke. Okay, uh. Let's take uh, take a look aja, kita lihat dulu ya. Mohon maaf. Uh, ya nanti akan saya punya poin khusus buat Bu Bumi ya nanti ya. Setelah ini nggak apa-apa. Every, everyone has uh, their own pace. Setiap orang punya Uh, langkahnya masing-masing, so let's see ya, my district, nah, oke, okay. let's focus on this, uh, kalimat ini ya, ini kalimatnya di sini ya, okay. my district, ini subject-nya mana, saya pengen tahu, subject Subjeknya mana, subject-nya mana, my district, subject-nya itu subject, -nya. Ya oke, okay. voknya apa? Voknya nggak ada di sini, ada. nggak ada voknya. B itu dia bukan ini. Ingat B itu apa? Invi? infinitive infinitive Infinitif itu nggak bisa nongol di sini sendiri ya. Tiba-tiba apa? kayak kayak tiba-tiba nongol B di sini sendiri itu nggak boleh. Nah coba ini voknya bukan seperti ini. Ya, oke. Okay. My district. Right. Nah, saya itu bingung ini kalimatnya bahasa Indonesia sekali ya ke kabupaten saya bertetangga dengan kabupaten itu itunya itu kabupaten apa kan nggak jelas toh dead ini menuju ke mana teman-teman bisa tahu nggak nggak ya. ada kan rujukan di sini nah sebelahnya itu yang mana gitu di atasnya ada nggak dijelaskan nggak ini nggak ada Enggak hmm. ada tuh, kan? That's why ini bahasa Indonesia sekali. Ini dikurangi ya, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian menggunakan kata that atau "this", itu jelas merujuk ke mana gitu loh. Nah, ini kan enggak jelas. district-nya itu ini, suma, apa "Capital city" ini maksudnya atau bagaimana? Oscar eh, saya bingung ini. Oscar oh, ini ya, "Oscar" part ini ya. <laughs> Oke, okay, berarti actus bukan dos distrik karena di sini kan dia bukan distrik toh, tidak dijelaskan hmm. sebagai distrik kan. Nah, kalau kayak gini, bingung. Halo, cek 1-2-3. Can you hear me, teman-teman? Kok suara saya kayaknya ini ya, ya. atau suara Pak Weli ya yang putus-putus? Am I breaking up or someone else breaking up? Hmm, ya. betul, Sebentar, ya? Oke, halo, cek 1-2-3 lagi. Halo, ya? Jelas, sudah jelas, ya? Oke, sorry, ya. Tadi agak gangguan. Oke, nah begini, ya, teman-teman. Ya, kalau kalian memberi ini, apa kata ganti? Maka perhatikan bentuknya. Nah di sini ya, that district merujuk, merujuknya ke ini ya, outskirts part of city. Kira-kira di sini dijelaskan bahwa ini distrik atau tidak? M mungkin di atasnya itu ada several districts in the city. Arnold. Oh ini ya, oh ini ya. Oke, berarti salah juga. Kenapa? Karena di sini dia apa ini? Pro? Bro Pro. Pro. Pro. Pro. Pro, Di sini apa? Pro oh itu... singular. singular berarti harusnya bagaimana, dos, dos dis, dist, dos district ini berarti merujuk ke, several district ini merujuk ke, Sifral. nah ini jadi harus jelas gitu loh, harus jelas teman-teman harus mulai men apa, mulai sekarang, kalau merujuk sesuatu itu harus jelas. Ini yang membuat, apa membuat kalian? Apa ya, kalau ngomong sama bule, bulenya bingung. Ini ngomong apa sih sebenarnya? dimaksud itu apa gitu? Ini ya, jadi ini kan distrik diganti di sini. Nah, oke, okay, ini belum terpesakan juga sebenarnya ya. Karena ini kalimatnya bahasa Indonesia sekali. This is very, very concerning ya. Saya nggak tahu, Bu Emi memang ini memang apa jarang berbahasa Inggris atau bagaimana. Karena kalau speaking-nya ibu, ibu nggak masalah, Bu Emi itu cuma kalau writing kelihatan. It's begin uh, to show up ya. Jadi mulai nongol lemahnya. My district be neighbor with. Oke, okay. saya ini ya berarti kan bertetangga gitu ya. Kira-kira kalau dalam uh, kata lain dalam bertetangga itu apa? Neighborhood. Neighborhood itu lingkungan pak, lingkungan tetangga gitu, beda itu bertetangga kata kerja loh ya kata kerja bertetangga kata kerja bukan kata bukan kata benda bisa nearest. kenapa pak pak ini kalau itu kata sifat pak ada s-nya lo bukan nearest pak nearest nearest, nearest. my district nears plus this District. nah ini bertetangga bertetangganya seperti ini teman-teman bahasa Inggrisnya jadi bukan be neighbor itu bahasa bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia yang di yang di Inggriskan Wemi perhatikan ya Bu Wemi you have a lot of uh, your your your weakness begin to show kelemahannya Bu Emi mulai mulai ini mulai muncul ya jadi Bu Emi itu bicaranya kalau writing ya, kalau writing tuh bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia yang diinggriskan. Makanya hati-hati bu, ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu berbeda bu. Itu dua dua sama, -sama dua-duanya itu produk bahasa, cuma cuma beda jenis. Jadi ibarat punya anak laki-laki sama punya anak perempuan. Kira-kira ngerawatnya sama nggak? Tidak. Tidak gitu loh Kalian punya anak laki-laki punya anak perempuan. Kalau dididik sama seperti anak laki-laki ya perempuan ini ya nanti akan akan maskulin gitu ya, jadi jadi sama-sama anak ya. Anak-anak sama anak kita cuma ngerawatnya berbeda, berbeda gitu ya. Makanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu beda. Jadi, kalian jangan-jangan uh, jangan ini, jangan-jangan ketuker ya. Jadi, kalau saya sering bilang ya ke teman-teman di sini, kalau kalian ingin cepat berbahasa Inggris, ketika kalian berbahasa Inggris, perspektif bahasanya itu di, diganti menjadi perspektif na natif. Jadi, kalian jangan diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Kalau menerjemahkan dari bahasa Indonesia bermasalah, yang muncul ya seperti ini. That's, uh, this is the example. Ya. Oke, okay. nah ini berarti ini dijadikan satu kalimat aja. Berarti bagaimana? My district, near dosis, so that. Nah ini, ini nggak perlu ya, uh, Bu Yami nggak perlu di seperti ini Bu ya. Saya paham Bu. Downpour hujan lebat itu saya paham. Nggak ya, perlu dikasih bahasa bahasa Inggris kayak ini nggak perlu, nggak usah. Nah, langsung aja. Teman-teman juga ya. Kalau kalian menulis pakai bahasa Inggris, itu nggak perlu di, di apa, dikasih dalam kurung bahasa Indonesia. Itu nggak perlu. Kecuali kalau itu istilah. Karena saya sudah paham. Karena saya, apa ya dia ya tahulah ya. So that if don't pour, nah, berarti apa yang bermasalah ini? Apa ini? Run water ini maksudnya apa? Kalau hujan lebat, run water, breathe It Apa itu? That's why saya juga bingung ini maksudnya apa. If the turn pour run water mungkin air ya, aliran airnya itu nyapu itu Oh, if the turn pour Oke, okay, berarti ini gini ya. So that if the turn have occur ya. Occur artinya apa? Terjadi. Jadi, kalau hujan terjadi, hujan deras ya. Downpour itu hujan deras lagi. The water ya, the bukan run ya, the flow of water, the flow itu apa? Aliran, okay. aliran airnya ya. Flow itu aliran ya. The flow of water will sweep away uh, that test from Atos uh, District. Nah ini yang ini, ketuker ya apa plural kadang plural jadi singular singular plural tuh ini apa ketukar from those area to those district to our district. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau kalian sudah menggunakan plural, maka ke bawah itu pakai plural semua gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba menjadi singular. Jangan. Enggak bagus. Malah membingungkan gitu loh. Bacanya itu kayak ini merujuknya kemana ya gitu loh. Jadi kalian harus kalau sudah di sini sudah sudah plural, maka ke bawahnya itu sudah sudah perlu lah juga, gitu ya, atau bisa diganti kayak gini juga boleh. Uh, oke, we'll away. from them to our our district. Oke, okay, gini aja boleh deh. Okay, so far nggak apa-apa deh. Oke, okay, uh, oke. Okay next, terakhir ini masih, masih belum susah ya. Oke, okay. nah, my opinion itu, kemarin saya sudah ajarkan ya, my opinion itu bukan bahasa, bukan bahasa tertulis, bukan written language, tapi apa? Spoken? Spoken language. Kalau bahasa tertulisnya bagaimana, teman-teman? In my opinion. In my opinion, bagus. In my opinion, ada in-nya. Ya. Ingat ya, kalau di kelas ini, itu ya levelnya sudah tinggi, artinya... Apa, eh, kalian harus membiasakan diri jadi saya bisa menyalahkan kalian walaupun tulisan kalian itu benar karena yang dicari itu ketepatannya bukan bukan cuma sekedar gramernya benar atau apa nya benar bukan jadi ininya diksinya juga di, diperkuat makanya teman-teman di sini kalau kemarin kan ada belajar ini kan pak gunadi bu, bu, bu emi kan kemarin kita belajar kosakata kan ada ini itu tujuannya di sini supaya kalian Kosa katanya itu bisa memilah-milah, jadi nggak nggak apa nggak enggak itu itu terus gitu ya. In my opinion, nah oke ini berarti bagaimana tadi at the outer part of the city, mas, nah, mas bin atau bagaimana ini teman-teman, harusnya bagaimana? Mas bin? Mas nggak bisa, Mas itu nggak bisa. Ingat Bu, Bu Emy ya, dan juga teman-teman lain. Nah ingat pelajaran kemarin waktu elementary, setelah modal itu diikuti oleh to be apa atau kata kerja apa. Infinitif, infinitif bagus ya? Oke, saya akan tulis di sini ya. Oke, kalau uh, infinitif, kalau dia ada to be kan bentuk pertamanya Pak ya, Ada M, is R, bentuk oh. bentuk keduanya apa? Bus, bus, sama, oke. Yeah. Okay. Bentuk ketiganya? BIN BIN oke okay, ya. Nah, ini uh, apa tadi, uh, Mas? Itu dia apa namanya? Modal, modal, modal ya. Kalau setelah modal ketemu to tubi, be, maka to be-nya itu bentuk infinitif. Bukan bentuk satu, bukan bentuk dua, bukan bentuk tiga. Berarti bentuk infinitif dari to be itu apa? B. B. Good. Nah, bentuk infinitif kalian boleh ini sendiri ya. Kemarin Mbak Mbak Zahra itu mengartikannya sebagai bentuk telur, boleh karena memang belum diapa-apain, masih nol, gitu ya. Uh, ada yang bilangnya masih suci, tidak boleh gitu loh, karena David, kalian tergantung, kalian tergantung aja. Kalian mau mengingatnya bagaimana, sesegampangnya kalian aja. oke Kalau ini kata kerja work, ya, work atau works ya. Karena kalau kata kerjanya subjeknya S kan berarti dia pakai S. Kemudian ada work, kemudian verb tiganya apa? Work juga. Invi, verb infinitifnya apa, teman-teman? Work. Work, bagus. Jadi tidak ada tidak ada ininya tidak ada Tambahan. apa Tambahan. S. Nah, S atau S nya enggak ada jadi bentuknya murni seperti ini Nah makanya kayak gini ya si run kalau dia akan lari bagaimana she run she run S nya ada apa tidak tidak tidak ada bagus karena setelah modal diikuti verb invi infinitif. Verb infinitif itu verb yang masih masih utuh, belum ketambahan S. Jadi masih utuh. Jadi ibarat bayi itu baru lahir, jadi belum ada dosanya Ibarat ibarat ayam itu masih telur, jadi belum belum apa? masih masih murni, bentuknya itu masih utuh gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, okay. uh, must be taken F2. Oke. Okay. Nah, ini, oke, okay. ini jadinya. Seperti ini ya, jadinya ya. Oke, okay, so far any question? Karena sudah jam segini. Any question terkait ini? Silakan, from to Sophie ya, teman-teman yang ini ya. Silahkan. Saya mau nanya if conditional-nya itu. Oke, okay, oh ya, ini ada, ya, topiknya if conditional ya. Oke, okay, nah ini uh, Bu, Bu Emi, dia tidak menjelaskan bagaimana kalau dia dia ini ya, dia in charge, ya. dia cuma menjelaskan situasinya. Makanya, if the downfall occurs, the flow will sweep away the uh, the trash. Ini pakainya the aja deh. The trash from those districts. Nah, ini kenapa menggunakan tipe yang pertama, tidak menggunakan tipe yang kedua? Teman-teman, ada yang bisa ini menjelaskan? Silakan. Saya ingin tanya ke ini deh, uh, Pak Gunadi. Pak Gunadi, kira-kira? Kenapa ini menggunakan tipe pertama, Pak? Tidak, tipe, kenapa tidak tipe kedua? Yeah, yeah. Ini kan ada will-nya, ada bentuk simple present, kemudian pakai will. Berarti tipe berapa, Pak? Tipe pertama atau kedua? Pertama. Pertama, pertama ya. Kenapa best. pakai tipe pertama? <coughs> Real. Real. Real, bagus. Real. Kemungkinan besar terja terjadi, kemungkinan besar terjadi, yeah. ya. Kemungkinan tercelah terjadi. Ya. Oh, downpour ganti heavy rain boleh nggak? Nggak ada pak, heavy rain tuh bahasa Indonesia pak, bahasa Indonesia oh. yang di Inggriskan. Ya. Bahasa oh. hujan lebat itu bahasa Inggrisnya downpour. Ya. Kalau hujan angin bilangnya thunder apa? Bilangnya storm. Ya. Itu hujan yang pakai angin itu. Kalau Stone. anginnya muter-muter sambil hujan bilangnya hari, hurricane. Itu yang angin puting beliung itu ya, hurricane. Mm -hmm. Heavy rain tuh nggak ada pak. Eviern itu biasanya ada muncul di lagu-lagu aja, tapi sebenarnya bahasa Indonesia-nya Ingat ya, kalau di level ini tuh memang mbak apa mbak diksi dan juga segala macam itu memang harus mendekati natif ya. Jadi supaya kalian ngomong itu terdengar fasih gitu loh. Jadi tidak tidak aneh di telinga bule gitu, makanya tugas saya di situ, makanya saya beratnya di level ini itu seperti itu. mengarahkan kalian, karena dulu ketika kalian levelnya elementary itu belum saya belum saya salahkan, nah sekarang sudah mulai saya salahkan karena ya kalian sudah selangkah selangkah lebih maju ya, nanti di kelas di kelas akademik kan lebih terasa lagi ya Pak Willy dan Pak Inal kemarin sudah merasakan ya, bahkan komponen yang sudah benar pun bisa diacak-acak lagi gitu ya. Nah, memang seperti itu. That's the, the risk of learning language dalam bahasa apapun. Tahapnya memang seperti itu. Oke, okay, that's the thing. Oke, okay, sekarang saya ini ya, teman-teman. Ya, uh, saya review aja karena yang kan cuma Bu, uh, bu Weli dan uh, Bu, bu Emi, dan juga Pak, eh, Pak, Pak Wili. Saya akan review ya dari sini. Teman-teman yang kalian perlu dipahami adalah satu: bahwa bahasa Inggris kalau menulis seperti ini, teman-teman, yang kalian perhatikan bukan hanya sekedar grammarnya tapi juga diksi katanya ya, kata itu ada, ada diksinya masing-masing makanya ya itu memang bias kebiasaan ya, bentukan kebiasaan makanya kalian kalau saya kasih tugas writing writing aja nulis aja. nanti kan saya benarkan nah dari dari ketika saya membenarkan itu kan kalian tahu salahnya di mana gitu ya nanti makanya pokoknya kalau ada tugas kerjain aja kemudian uh, untuk Pak Willy, Pak Benny Betul. sudah bisa, cuma itu aja ya Pak ya. Cuma, ya tadi, uh, apa penggunaan diksinya, kemudian, so far is so far so good ya. It's, it's uh, it never been a problem. Tapi yang jadi masalah adalah Bu Emi, karena Bu Emi terlihat sekali, uh, bahas, bukan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia yang diinggriskan. This is very concerning. Uh, Bu Emi kalau bicara sudah bisa, cuma yang ketika Ibu menulis, ketika tulisan itu agak panjang, it's, it's, beginning, it's beginning to crack ya. It's beginning to crack, uh, crack. maksudnya, mulai ini mulai agak goyah gitu jadi belum bisa menjelaskan ini apa uh, merujuk apa rujuknya kemana river kemana itu agak bingung gitu makanya perbanyak latihan ya untuk teman-teman yang merasa skillnya itu memang ini apa, perlu diasah lagi nulis yang banyak nulis yang banyak kalau speaking-nya kurang speaking yang banyak nah, trik-triknya memang seperti itu ya oke okay. oke okay. uh, that's the end of from the class uh, any question terakhir kali Oke, okay. uh, the kelas kalau tidak ada pertanyaan, kita uh, minggu hari Sabtu itu nanti akan ada progress test ya, melihat progress kalian belajar dari pertemuan pertama sampai di tengah periode ini. Jadi datang aja, kalaupun kemarin uh, tidak apa, tidak tidak ikut kelas juga datang aja tidak apa-apa, karena nanti di soalnya langsung dibahas ya. Jadi nggak apa nggak. Nggak, nggak cuma ngerjain pulang gitu nggak nanti soalnya dibahas kalau ada waktu ya nanti akan dibahas jadi eh, yang jelas nanti kalian bisa tahu mana yang kalian eh, kurang gitu ya dan juga teman-teman eh, kalian juga perhatikan bahwa eh, kita mendekati lebaran ya artinya nanti kalian saya pengen tanya aja kira-kira ini kan pas nih kalau hari sabtu itu ujian berarti pas gitu loh pas nah nanti kalian mau dilanjutkan setelah lebaran atau minggu depannya mau lagi gitu silakan tapi kalau minggu depannya mau lagi berarti ya nanti dua kali lagi jadi jadi apa materinya itu dibagi dua karena satu jam satu jam ya cuma kalau kalian memang pengennya itu ah libur aja deh karena mau mudik atau apa berarti kita libur kita lanjutkan di hari setelah lebaran seminggu setelah lebaran hari seninnya pokoknya kita mulai gitu ya. oke begitu aja teman-teman dari saya silakan ditentukan rapat ini di grup ya rapat di grup ya kira-kira bagaimana enaknya mau libur di tepas di apa di di progress test kemudian libur atau mau lanjut lagi minggu depannya gitu silakan nanti diomongkan di grup ya Mbak Kinah Mbak ini ya Mbak Sri ya ya karena memang kita mendekati lebaran ya Nggak mungkin kalian belajar saat lebaran kayaknya <laughs> kayaknya berdosa sekali <laughs> oke okay ya uh, thanks uh, for attending the class today thank you for your participation again if you if i have a task for you just do it kalau saya ada tugas dikerjain aja ya, karena pasti ada faedahnya untuk yang belum mengerjakan, silakan kirim aja ke nomor saya. Nanti akan saya review langsungnya. Ya. Akan saya review langsung. Ya, Oke, okay. thanks for uh, joining the class. See you next Saturday for your progress test. Don't worry, uh, just come. Ya, Datang aja nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas yang kurang. Ya. Thanks. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Salam selamat wabarakatuh. beribadah puasa. Makasih. Makasih. Hey, uh, Oke, okay. saya izin lift dulu ya, teman-teman ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, terima